Auto Spin 88 ya boy Karena di Auto Spin 88 ini banyak benefit yang bisa kalian dapatkan dan kalian raih gitu kan cu Dari mulai transaksi depo dan WD dijamin cepat padat akurat dan terpercaya gitu kan boy Lu mau JP berapapun pasti dibayar kontan gitu kan cu Dan di Auto Spin juga banyak event-event menarik lainnya yang bisa kalian ikutin pokoknya ya boy Pokoknya jangan ragu lagi gitu coy. cuy Karena ada juga merupakan salah satu situs slot online tergacor di Indonesia Dengan tingkat kemenangan RTP paling tinggi tentunya itu ya cuy Pokoknya langsung aja yang belum mempunyai ID nya Gaskin, gaskin, gaskin dan gaskin ya cuy Autospin 88 solusinya ya boy Gaskin Oke cuy Tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita ke in game-nya gitu kan boy di sini kita hanya membawa modal receh super, receh super kentang gitu. bawa modal berapa ribu perak tadi cuy? 20 ribuan kalau nggak salah ya boy. Kita ingin menghancur bulkan si kakek Jeus ini kali aja dikasih yang mantap-mantap. Anjing kurang dua, ih, boy. ayolah lah, mm, anjing, nggak mau ya cuy? Ayo lah, mm, anjing. Oke, okay, sip kurang atuh kasih anjing masih nggak mau cuo kayaknya nggak mau parah-parah ya Boy ih anjing akhirnya ya cuo akhirnya dikasih gratisan di bed-bed santuy receh saja cuma di bed 800 lah, lumayan tapi ya Boy namanya juga modal receh gitu ya cuk ayo Boy tapi gua juga nggak lupa mengingatkan kembali ke kalian semua main slot itu diusahakan menggunakan duit bebas ya boy Jangan sampai bro di bro diku semua menggunakan duit beras, apalagi duit orang tua gitu, cu. Gua sangat tidak merekomendasikannya ya, boy. Karena kan kita di sini hanya sebatas hiburan aja ya, boy. Game ini juga tidak bisa kalian jadikan sebagai mata pencaharian, intinya cu. Pokoknya safety lah, bermain safety lah cu. Oke cu, pokoknya simak terus videonya ya cuy karena di dalam in game nya ini akan membahas pola-pola tergacor pokoknya yuk cuy jangan di skip skip nanti yang ada kalian nyesel gituan cuy pokoknya selamat menonton salam jackpot salam sensusional guys ya jazakallahu cuy